medannya seperti apa oh, ini gitu. nah, jadi kira-kira posisi kita kan bikin ini nah, ini pos satu, pos 2 pos 3 ini lebih kurang ya jarak tempuh sama jarak gitu Halo di Akhirnya kami sampai di lokasi parkiran Bukit pintir Bukit apa namanya bang? Bukit Pintir Bukit apa namanya? Pintir. Pintir. Pintir. pintir Bukit Pintir Lokasi Sombong amat Ada bang Ian? Ya, siap siap. Oke okay, kita sore ini mendaki Bukit pintir ya. hmm. Selepas hujan dan efeknya ini cerah, mudah-mudahan uh, mengasikan. Siap. Gitu ya. Ada tim, ada Dokter link belakang. Oh ya. Yeah. Nih ada orang ibu kota Madia katanya. Yeah. Dia yeah. ngakunya orang kota Madia. Kakak Erwin, kamu di mana? Kakak Erwin. Takut ini ya. Takut sidak apel ya? Iya <laughs> sidak Apple. Takut kemarau takut kemarau buru ya. <laughs> Ada Yugi. Halo, Yugi. Halo. Hai. Sekaran. ada halo, halo. Ibu Maya. Halo, halo. Perjalanan kemana nih? Perjalanan ke Bukit Pintir. Bukit Pintir. Moga-moga yang naiknya jadi pinter gitu ya. Eh, tadi miring. Pak, izin Pak. Ya. isi buku dulu ya, isi buku. kita isi buku tamu dulu. Sini tamu. ini. perwakilan atau perwakilan ya? Perwakilan. Perwakilan. Berapa orang? orang? Kota Madya, 2 Namanya satu. ditulis, satu-satu ya, satu aja Satu aja perwakilan ya pak ya Kak aku menang <laughs> <laughs> Nama kelompoknya Kakak, Kakak, kartu keluarga Pak, biasa paling rame hari apa ini pak? Uh, kalau biasa Jumat, Sabtu, Minggu Cuma kalau yang ngedaki mah hampir setiap hari setiap dulu hari ada. Ya. Cuma rata kita jam 4 sampai malam hmm Kalau camping? Camping juga kayak gitu, karena kita di sini 24 jam, 24 jam. jadi kalau kalau libur itu yang kalau malam libur tuh sampai jam 1 malam tuh masih ada yang Masih datang. ada ya. Ini barusan pulang, mana ya. camping, Tidak iya, dari 4. kemarin. Oh, gitu. Nah, kalau untuk yang mengelolanya ini, swadaya masyarakat atau gimana, bro? Swadaya masyarakat, jadi di sini ini atas nama Yayasan Masjid Ar-Rahman Ar-Rahim. Hmm. Jadi semuanya di sini nih, potong royong kan tadi sini baru sekitar 9 bulan, hmm, 9 bulan. Hmm, yang anggota di sini kan kebanyakan karyawan. Jadi kalau hari biasa atau agak sepi. Hmm. Cuma kalau Sabtu, Sabtu Minggu tuh rame Ada sekitar 35 orang. Daya tarik dari sendiri bukit ini apa, Pak? Hmm. Yang bisa uh... Ini kan rata-rata kalau di Bangka ini kan kebanyakan pantai. Hmm. Nah, yang dekat dari kota, dari bandara, dari hotel nih mungkin kalau Uh, masyarakat tuh pengen menikmati alam tuh lebih dekatnya ke sini ini kami um, ini kan mungkin ini dalam tahap pembenahan, uh -huh. dalam pembenahan kedepannya mungkin agak di lah kayak gitu cuma untuk saat ini kita nggak mau biaya apapun. Uh -huh. Kalau dari Bukit Pinter ini sendiri yang dari uh, apa ya jadi ikonnya sendiri itu apa tuh Pak? Kalau ikon sendiri sebenarnya sampai ini kita belum belum belum menemukan dan, belum menemukan kan. Uh, apa yang menjadi ciri khas Bukit Pinter ini belum ketemu kitanya iya cuma lebih kepada alamnya lah alamnya, alamnya. alamnya lah ah, okay. tapi ciri khasnya menurut saya namanya Pak oh namanya yang itu Pak kesan pintar dengan Pinter iya. kan kalau kalau nama-namanya itu sebenarnya Pinter pintar? Ya. jadi sebelum kita lahir mungkin dari kakek kita ya. dulu namanya Udah pinter, udah pintir. Jadi, kalau pinter itu, kalau dari atas itu kita lihat dari drone, tuh bukitnya melintir, melintir, melintir, melintir. Ya. melintir Makanya, bahasa kampungnya pinter, ya. pinter bukan dipintar ya. Nah, banyak orang menyangka, pintar, ya, ya pinter. <laughs> makanya ada huruf I, terus ke belakang sana kan belapis lagi, hmm. ketemu dengan Bukit Mangkol ini ya, ya, ya, ya. satu kawasan dengan Bukit Mangkol ya, itu dari 6000 hektar itu nih ini masuk kawasan Tahurah Mangkol jadi ya. itu yang disebut melintir? iya melintir dia ya, melintir. Oh, ya, melintir awal mulanya dari itu? Hmm. <laughs> kalau kita tanya ke mungkin termasuk orang-orang tua yang udah meninggal dulu kita hmm. tanyain asal mulanya mereka jawabnya seperti itu seperti itu, itu. Hmm. oke, okay. hmm. okay, terima kasih pak ya okay. di atas ada apa pak? Kalau di atas itu saat ini belum ada apa, hanya tempat-tempat penduduk -tempat apa, bisa, orang ya. selby apa segala bisa. macam. Cuma kita kan mungkin dalam tahap perbenahan mungkin pertama dari huruf itu dermaga. Itu bulan depan sih mulai kita. Karena ini kawasan hutan lindung, um. jadi kemarin itu kan kita mesti menyelesaikan masalah perizinan dulu. Baru kita bisa berbuat lebih banyak. Nama Bapak saya Pak? Sahrial. Oh, serial sebelah di sini. Ketemu MC kita, serial 2-2 s ya, 2S serial. cuma kalau yang 100 agak sableng. pak orang Bapak sableng. Yang ini lebih parah, Pak. Ini gendeng Pak. Oke, Pak. Pak. Oke, Pak. Pak. Ternyata <Sereca> ketemu ya kembarannya oh, ya <laughs> <offense klara Tipangata worship> Oke Pradi kita lanjut perjalanan kita menuju ke puncak gunung Pienter Kedanya seperti apa, Ini. jadi kira-kira posisi kita kan begini Ini pos 1, pos 2, pos 3, ini lebih kurang ya, tempuh sama jarak gitu nggak tepat sekali sih. Oh iya. paling enggak punya, punya punya Kurang lebih gambaran, kurang lebih gambarannya, gambarannya yang ini, Pak ya? ada nama. Itu yang pos berapa, Pak? Pos 1. 1. Oh, ya, sekitar oh, dari di permukaan lebih kurang. Oh, okay. 270, 270 meter ya. ya. Kalau yang camping di, di pos Kutur berapa, Kalau mau camping, oh, ada tergantung mau pos 1, pos 2, oh, pos 3, oh, gitu. pos 4 ya. ya. terserah di mana. Yes. Ya, kalau di pos 1 ini Sebelahnya itu ada WC, ada air, nah, yang enggak itu sih kapasitas sekitar 560 orang muat, muat Kalau ya? pos 2, sekitar 2-300, pos 4, pos 3 tuh sekitar 100, pos 4 itu mungkin kalau dibersihin 1000 Bisa ya, bisa. Lebih, lebih luas di luar ya, di atas ya Karena pos, pos 3 dulu waktu kita ada camping ceria itu 300 lebih orang bisa muat. dari komunitas Jadi mereka camping di situ, uh -huh. malamnya kita kasih materi menara sumbernya dari kehutanan, iya, dari iya. ahli gua, dari mm. waktu bulan kemarin oh, mantap, mantap, mantap ulangnya mereka nanemin, oh. tanaman, tanaman ini kan di Jawa kembali oh, oh. oke okay, pak, pak, pak, kita pak. lanjut perjalanan eh, silakan, pak takut belap nanti 24 jam ini <laughs> pak 24 jam, 24 24 jam, jam ya ketang. Stil orang Kota Madia yang katanya Yang katanya loh Mendaki gunung Melewati lembah stylenya kayak gitu loh Sepatu pandokol yeah. Dengan kemeja putihnya Curiga nih tasnya nih isinya apa? Kue kotak kan? Eh, kok <laughs> Kagak Kue kotak hasil rapan <laughs> Kalau ini mah apa ya? kalau ini pencitraan <laughs> yang di depan nih ya, dia mulai mengatur jalannya yeah. Iya. biar-biar anggun gitu oh, ya. biar anggun <laughs> siapakah orangnya Terlalu, dia jahat <laughs> bener apa enggak nih? atau cuma pencitraan? bener lah ini ya. asli nih mari kakak sini siapkan stamina jangan bilang Oke, oke. latihan dulu bro kalau Erwin mesti taruh di tempat penitipan dulu Ayah oh, Erwin bisa ke sini perut tak <laughs> perut tuh kecilkan <laughs> dan persiapan air minum segala <laughs> kalau nggak ada stamina bawa aja itu pertamina <laughs> hmm. <Ja, was> tergantung <hati> okay. yang mana-mana <laughs> Hari ini kita kedatangan anggota baru Oh iya. Siapa namanya, Dek? Tri Tri oh. Tri Utami Tri <laughs> Utami, Dan satu lagi, Halo. lupa Gak ada, ah Kirim. Aku maya, salam kenal Salam kenalnya kayak gini, bener, Dek? <laughs> <laughs> literasi ya, bener. bener Salam literasi tuh Gak pake KDI lebih belakang, ah halo halo, dendam <imanyi> hai, kembali bersama saya di sini, di mana? jangan jangan salah sate moni ya, gampar, ini, <suar Krisiya> <ini>. gampar, gampar. <suar Krisiya> kakak dadah atau, ada, ada, tolong yang dijaga ya, itu uh, bangku ah. <suar Kris leashelles> unless, ya. baik baik ya. ya kan di bawah yang video -nya. ditinggalkan <tid> dadah dadah seperti satu tim ial <gul> sematu <-nya> angkat ke <tid> <Tangan. tid> melambaikan ke kamera menandakan tidak sanggup kayu pelawan di kawasan sini banyak ditumbuhi beraneka macam jenis tanaman. Ini pemandangan jalannya. Selanjutnya. Kawasan makin gelap karena makin rimbun pohon. Posisi sekarang jam berapa nih? Jam 4 trek makin menanjak jalan pun bikin uh, wow. jadi kita harus berhati-hati apalagi tadi habis diguyur hujan ya oh klik, selesan, harus mencapai posku 2 ternyata udah sampai Kita berfoto di pos 2 Foto di pos 2 nah, sini ya Soalnya ini ini dapat 2 aja? Sosial, yeah. Ini Ya Sampai di pos guru Sore di akhirnya kita harus turun dari bukit. Writer kita cuman bisa sampai di pos kedua, mengingat waktu udah semakin sore. Jadi, untuk melanjutkan ke pos 3 atau pos 4 tidak memungkinkan lagi. Tim merasa kecewa. <tif> Halo, semuanya Dadah. Akhirnya kita ketemu lagi sama anak-anak yang hilang. situ tuh siapa dia? Tadang! Tuh, anak yang hilang. Dia cuma sampai di posko satu <laughs> Dan kita sampai di posko 2. Dan harus mengundurkan diri. Mari, mari. Mari, mari. Susah. Ini tim ah, bagus, tim bagus, pencitraan. Ya. Susah sama tim pencitraan. Selalu pohon aja diajak foto gitu ya kan. <laughs> Iya. Bagus nih Betul. Kesitu, keren. Kan? Gimana Bang Yan? Perjalanan ya, hari ini? Hari ini cukup melelahkan. Cukup melelahkan. Tapi tidak melelahkan. Hanya cukup saja. Artinya ketika kita mencapai pos 2 itu uh, yang tidak cukup tadi dia lelah oh. <laughs> seperti itu nanti kita coba lagi pada trip berikutnya sampai ke pos 4 4, empat, empat tiga, mungkin lebih dari itu lima mungkin ada buat sendiri ya buat sendiri siap kita buka lapak di sini iya. <laughs> Bagaimana Saria? Ya, mau lanjut? Kari saya, kari. <tuk> Ih, kagak mau ntar kentut lagi <tuk> <tuk> Oke, okay. kita pulang ya? Iya, siap Ketemu lagi dengan bapak Syarial di bawah ya Oh iya Ketemu kembaran dia Agak oh, gak mau Ketemu dengan anak yang hilang Kenapa kakak? Oke. Okay. Pada kesempatan ini <tuk> Saya akan mengklarifikasi apa yang terjadi Kenapa saya tidak ikut ke atas, ke pos 2 dan 3 ya? Itu karena saya sayang tapi saya kamera saya ini baru. Sombong amat! Nanti kalau saya ke sana mereka baru minta butuh ke kamera saya. Habis memorinya, nggak mau saya. Makanya alasan saya saya bilang capek aja. Oke. Okay. Okay. Ini alasan yang benar atau klise nih? Eh uh, Gabungan. Gabungan. Ya, nah, jadi kalau jam klise itu kan mesti dicuci dulu. Hmm. Nah, tapi ikut kita film jaman dulu Pak ya. Ya, sesuai dengan orang yang aku wawancara, gitu lah. Orang zaman dulu, kan? Iya sih, Benar juga sih. Oh. Ya, gitu, tapi ya. Ada, yang jambi, ada yang lebih zaman dulu lagi. Itu, itu. Oh iya, gitu. <laughs> Oh siapa ini ya? Oh ini, ini orang apa? Jadi zaman dulu lagi, gitu. zaman dulu ya? Oh gitu. <laughs> tapi ngomong-ngomong tadi alasannya karena handphonenya takut gitu ya. Iya, beneran. Tadi saya oh. tidak mau HP saya ini, HP baru nih tapi baru, catat ya, kita beli hurufnya baru sombong amat memorinya masih besar ini kalau saya ikut ke pos 2, pos 3 pasti kamera saya jadi korban untuk mutu-mutu mereka itu apalagi itu tuh, yang suka citraan itu Tahu kan siapa kamu citraan? Tahu banget inisialnya, nanti kan? itu nyebut nama kalau inisial itu, nanti Leon oh gitu, lebih lengkap ya sesuai dengan Aktor ah, kelahiran ya. Tuh ada yang nyaut siapa ya? Ini ya, ini kakak ya. Oh ini kakak takut sama dia ya kak ya? Sebenarnya saya lebih kepada menjaga image dia sih. Oh gitu. Nah, kan di dimanapun berada selalu pencitraan. Oh. Mungkin itu bukan bukan suatu itu, sebenarnya sudah jadi bawaan ini lahir ya. Udah tren mak ya. Bener. Ya, ngomong-ngomong tadi takut memorinya full gitu. Beneran enggak? Benar atau Kakak ini memang dasar pelit gitu? Itu gabungan tadi. Tadi kan antara tidak sampai dengan uh, klise kan? Ya. Nah, ini antara pelit dan memori stokut habis. Susah ya. Hmm? Aduh, tolong tolong diklarifikasi. Tadi Anda dikatakan sebagai orang yang suka pencitraan gitu. Orang yang uh, biasa dikatakan jantung sudah tinggi terlalu banyak kostum-kostum yang tidak kurang mengenakan bagi saya. Bentar, bentar kakak tadi ngomongnya jam terbang, jam terbang ya. Ya pilot kakak. Saya pilot. Mas kapainya kakak? Pasti Liong R. Liong Air kan? Pilotnya siapa? Tanti Liong ya. Saya udah gak pedulikan mereka bicara apa tentang saya, berkata apa tentang saya. Saya fine-fine aja. Biarkan mereka. Oh gitu. Ya, saya mau lanjutkan perjalanan. Tolong diklarifikasi, Kakak. Iya. Klarifikasi uh, sekali lagi. Iya, apa itu? Uh, kakak tadi katanya suka minta di foto-foto takut memorinya dia itu habis atau gimana gitu. Tolong. Oh, ya, saya kak. sih gak suka minta di foto-foto ya. Mereka sendiri yang... Uh, eh, mari kakak. Sombong amat. Kakak kenapa nggak dilanjutin kakak? Lanjutin lah kakak? Apa kakak? Oh iya, mereka sendiri yang minta kakak, kakak Jadi mode saya. Iya. Saya, gitu. ya. oh. saya sih agak risih, tapi ya demi uh, fan gitu buat ya? Adek, buat adek. Demi fan gitu ya? Demi fan, iya. Oh jadi, jadi jadi perlu ditegaskan kakak ini nggak pernah minta foto tapi selalu dimintain foto gitu ya Iya betul, oh, gitu. itu yang benar Sombong amat Berarti fan-nya banyak ya kakak ya oh, luar biasa, Sering Sering termasuk anda kan Sering juga ya? <laughs> fotokopi ya <laughs> Fotokopi Percetakan kali ya Oke gitu ya, tolong dipertegas lagi ya buat uh, buat yang uh, fan-fannya antara dua orang ini yang nggak jelas itu ya Heeh. Uh -huh. <laughs> Oke okay lah, daripada oh, ngomongnya. Ini dia ya. Uh -huh. Nah, itu. Nah, lo gimana itu? Enggak apa-apa, eh, dia aja. Dia aja tadi yang ini. Tadi ini. saya dengar lo nambah-nambahin. Coba tanya dia. Dia siapa? Huh? Saya dengar, saya lihat dan dengar kamu Pasukan yang selalu. Saya diminta saya ngomong gitu. seperti itu. Saya dipaksa. Oh, tidak, tidak Jadi yang jelas, Bapak ya. ya. membuktikan bahwa Anda yang telah membicarakan saya. Dia yang nyuruh saya, Bu. Saya dipaksa, Bu. Sudah, sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah. Sudah, sudah, sudah. Telenovela habis, telenovela habis. Apa habis? Iya. Apa? Situasi komedi. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Kenapa Oh, gitu. Harap malum. Dari kata-kata itu bisa menggambarkan loh. Iya. Bawa ke... Bawahnya ada, ada menggambarkan di bawah di di <tidak>. bahwa dia Tidak. Menggambarkan bahwa anda pintar. itu capek. Iya, oh gitu. Supaya saya tertular maksudnya. Tertular Jadi bukitnya bodoh gitu. Oh tidak. Ayo semangat turun. Ayo semangat. Hmm. semangat. turun. Ya. Giliran, Giliran turun semangat gitu ya. Ayo semangat turun. Yeah, yeah, yeah. Oke okay lah hari ini perjalanan kita kita tutup dengan ucapan selamat turun selamat, <laughs> kita meninggalkan Bukit pinter pinter eh bukit apa sih pinter Sampai ketemu lagi <laughs> eh bukit apa namanya pintar pintir. Pintir. pintir ngomongnya selalu beli soalnya hahaha <laughs> Mesti hati-hati, ya. Jalannya cukup terjal, kita so. ada.